Abi, Hab. Abi, hari ini kita mau belajar soal bagaimana caranya berlindung dari kejahatan atau keburukan uh, kalau kita bicara kejahatan atau keburukan itu sebetulnya ada kategorinya tidak ya, Abi? Apakah agama memberikan tuntunan terhadap itu? Ya, eh, baik, semuanya jelas ada eh, kejahatan, keburukan itu eh, secara umum ada dua macam ada yang eh, mengakibatkan sakit hmm. Nah, eh, dan sakit itu terasa di dunia ini. E, kebakaran itu kejahatan penyakit di dunia. Tenggelam itu, itu, ya kan, itu, itu kejahatan namanya. Nah, ada lagi. Jadi tidak harus selalu yang disengaja atau. Oh, tidak, tidak, tidak. Oke, okay. eh, kita akan lihat lagi nanti ini. Bagus pertanyaannya. Yang kedua kejahatan. Eh, yang dampaknya di akhirat syirik, mempersekutukan Tuhan hmm. itu kejahatan tetapi boleh jadi tidak terasa di dunia ya oke okay. nah. kemudian ada kejahatan itu yang telah wujud ada kejahatan yang belum wujud hmm. ya wujud dalam arti apa gitu belum... kita, kita sudah kita sudah sakit nih hmm. ya kan ada yang kita takut, jangan sampai binatang itu menyerang, kejahatan itu. Tapi belum wujud, hmm. ya kan? Nah. Ada kejahatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Ada kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap yang bersangkutan, oleh pihak lain terhadap hmm. Secara umum, kalau kita mau doa, doa yang eh, diajarkan dan yang paling Rasul selalu baca itu, Qul'a'udhu barabil falak. Min syarri ma'akala Wa min syarri Itu sudah doa perlindungan yang paling bagus Yang diajarkan Allah kepada NabiNya Dan yang Nabi praktekkan selalu Karena maknanya apa, bi? Bukan hanya sekedar artinya Kalau artinya teman-teman pasti bisa cari sendiri Tapi maknanya Saya berlindung kepada kamu, Ya Allah Dari segala yang buruk Dari ciptaanmu Sudah mencakup semua itu mencakup semua, Syari Makal baru secara khusus orang yang dengki pada kita hmm. itu ada kejahatannya bisa mempengaruhi kita hmm. ada doa ini juga ini juga populer kalau kita mau bicara doa yang bagus singkat Allahumma innahu bika min anfusina wa min amalina ya Allah kami berlindung kepadaMu dari keburukan diri kami kita ini punya keburukan. Nafsu kita ini mengantar kepada keburukan, maka kita berlindung. Ya Allah, saya bermohon kepadamu perlindungan dari keburukan diri saya. Nah, baru wasiyati amalina. Keburukan diri itu boleh jadi baru potensi. Hmm. Nah, baru ati amalina. Keburukan amal-amal kami ini sudah mewujud. Amal ini dalam konteks perbuatan ya, Bi? Dalam konteks perbuatan boleh jadi dalam konteks niat karena niat itu perbuatan sebenarnya. Hmm, jadi sudah ada niat jahat. Ya, sudah ada niat jahat. Saya berlindung kepadamu dari perbuatan-perbuatan yang sudah lakukan dan yang buruk itu yang bisa yang, yang berdampak buruk terhadap saya, saya juga bermohon kepadamu dari perbuatan-perbuatan yang buruk, yang belum terjadi, yang bisa berpotensi terjadi pada diri saya. Hmm. Baik dari diri saya maupun dari orang lain. Hmm. Jadi eh, pada akhirnya kita berkata, memang eh, eh, ini doa mencakup segala sesuatu. Nanti kalau mau doa-doa khusus itu ada lagi. Hmm. Allahumma inna na'udzu bika min alhammi wal hazan wa na'udzu bika min al'ajzi wal kasal wa na'udzu bika, na bika min aljubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal ada delapan Allahumma inna na'udzu bika dari keresahan hati keresahan mengganggu kesedihan min alhammi wal hazan eh, wa na'udzu bika min al'ajzi wal kasal tidak mampu Kita mau kerja enggak mampu wal kasal kemalasan ini, ini kerja. Nauzubikamna <tuh> <tuh> azzi wal kasal. Wanauzubika minal jubni <tuh> wal bukhul. Nah, yeah. ya tahu. Benar-benar hafal, Wah Mustahil. Hafal dong Abi. <tuh> Anaknya kurekshia masa nggak hafal doa itu. Jub <tuh> juburn itu, eh takut. Hmm. Ada hal-hal yang kita perlukan kepada dia. Nal jubni wal bukhul dan kikir. Nauzubikammin. Galah ghalabati day wa waqaf raja dan terlilit hutang. Dan penindasan orang-orang yang zalim, teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah, kita ketemu lagi di Shihab dan Shihab edisi Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.